assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscribers yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan yang terhadap channel ini terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah melakukan tombol subscribe like dan udah ngeser ngeser semua video-video kita ya dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol amin ya robbal alamin. Oke baik hari ini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 Oke, okay, baik. Ya hari ini kita pengen ngebahas tentang hutang di aplikasi Credivo. Aku AkuLaku, Shopee, dan Shopee Paylater, aplikasi yang cukup raksasa di Indonesia. Dan hari ini penggunanya bisa sampai dengan puluhan juta orang. Dan siapa saja hari ini yang sedang bermasalah, yang belum mampu melakukan pembayaran dan penyicilan di empat aplikasi raksasa yang tadi kita sebutkan. Oke, okay, baik. Hari ini ada kabar bahagia, ya. Aplikasi Kredivo, AkuLaku, Shopee dan Shopee PayLater. Ada yang menghapus hutangnya, ada yang menghapus jumlah bunga dan dendanya, dan ada juga yang hanya memberikan kesempatan untuk membayarkan pokoknya saja. Nah, siapa sih yang hari ini dapat kesempatan itu? Dan mungkin kalian masih mengingat tentang kasus mahasiswa-mahasiswi dari adik kita di IPB. Ya, yang ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan total hutang 600 juta lebih di empat aplikasi yang tadi kita sebutkan. Nah, pada kesempatan ini kita pengen bahas dan bacakan dulu beritanya. Baik ya, kita pengen bacakan dulu beritanya. Di sini tertulis judulnya: "Aku Laku Hapus Utang Mahasiswa IPB, Shopee, Kredipo Menghapus Bunga." Wow ya kan kita pengen bacakan dulu ini sebenarnya akhir dari kasus penipuan untuk adik-adik kita yang di IPB kemarin jadinya seperti apa sih? Nah ini dia Jakarta ya CNBC Indonesia ratusan mahasiswa institut pertanian Bogor atau IPB bisa bernafas lega karena keringanan utang mereka di sejumlah pinjol terkait kasus penipuan yang beberapa korbannya merupakan mahasiswa IPB. Total ada empat platform yang digunakan untuk meminjam oleh para mahasiswa, mulai dari Akulaku, Kredivo serta dua fintech dari grup Shopee yaitu Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. OJK menjelaskan ya, memfasilitasi. Jelas ya, OJK yang memfasilitasi para mahasiswa dengan perusahaan dalam masalah ini. Dengan begitu bisa mendapatkan penyelesaian. Nah tanda kutip dulu di situ. Baik ya Seluruh platform memberikan relaksasi Peminjaman Misalnya dari penghapusan pokok Bunga dan denda Dengan sesuai kebijaksanaan Dari setiap perusahaan platform Baik ya Seperti akulaku Menghapus buku Semua pinjaman Wow ya untuk di aplikasi akulaku Ya kan Kredipo SP letter dan SP jam menghapus denda dan bunga cukup bayar pokoknya saja kata ketua SWI Tongam Tobing kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu nah berdasarkan catatan otoritas jasa keuangan total pinjaman itu mencapai 650 juta dengan tagihan tertinggi 16 juta rupiah ini berasal dari 121 orang peminjam dengan 197 jumlah pinjaman. OJK juga membeberkan ya, jumlah korban di setiap platform. Credivo dan Espelator misalnya. Masing-masing mencapai 240 juta dan 201 juta rupiah. Berikut perincian jumlah korban berdasarkan platform yang digunakan. Nah yang tertipu di aplikasi AkuLaku ada sebanyak 31 mahasiswa outstandingnya dengan total 66 juta rupiah lumayan banyak dan di kredivo ada sebanyak 74 mahasiswa dengan outstanding dua ratus juta rupiah. Dan di shopee Pelater itu ada sebanyak 51 mahasiswa dengan outstanding sekitar dua ratus juta rupiah. Dan di layanan Sofi Pinjam itu ada sebanyak 41 mahasiswa dengan outstanding sebesar seratus empat juta rupiah. Oke baik ya dari kisah ini. Kita bisa menyimpulkan bahwasannya OJK memiliki kekuasaan untuk memfasilitasi semua korban penipuan aplikasi pinjol yang kebetulan di IPB ini terjadi oleh kakak-kakak senior. Ya, kalau saya tidak salah, dan udah kita bahas pada video yang sebelumnya. Jadi, di sini aku pengen memberitahukan bagaimana dengan nasib teman-teman yang mungkin hari ini tertipu yang kisahnya tak jauh beda dengan masalah di IPB ini. Banyak hari ini laporan yang kita dapatkan dari teman-teman di media sosial baik di komentar Youtube atau mungkin di snack video atau mungkin di Instagram banyak yang mengaku menjadi korban penipuan. Nah kita berharap ya layanan memfasilitasi OJK yang diberikan kepada masyarakat khususnya untuk adik-adik di IPB ini juga menjadi sebuah pembelajaran yang pertama aku ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk berhati-hati kepada data-data pribadi kita Yang kedua jangan pernah mengklik link apapun dan yang ketiga hati-hati dengan kode OTP itu tidak boleh dan cukup rahasia hari ini Nah kita kembali kepada pokok permasalahan Jadi pada kesempatan ini kita ingin mengajak ya kepada teman-teman yang mungkin hari ini masih punya di beberapa hutang di aplikasi yang tadi kita sebutkan itu untuk tetap tenang. Tidak panik dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Nah di video ini kita pengen ya OJK itu juga bisa memfasilitasi teman-teman yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Misalnya penghapusan denda dan bunga yang hari ini terus bertambah ya kan dan tentunya akan membuat kita panik dan pusing tujuh keliling. Oke, okay. dan pada video kali ini juga untuk adik-adik mahasiswa agar untuk tetap berhati-hati dan jangan lagi sembarangan memberikan data-data pribadi kalian kepada siapapun. Dan bagaimana ya seandainya masyarakat yang hari ini juga sudah merasa ditipu sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan gua berharap pihak OJK juga bisa memfasilitasi itu, ya kan? Dengan ya, disertakan mungkin beberapa bukti. Bukti bahwasannya memang kita ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke okay, ya tentunya kita juga masih tetap berharap kepada pihak OJK juga bisa membantu Semua teman-teman yang mungkin hari ini sudah merasa ditipu ya Dan aku mengapresiasi langkah-langkah yang telah dibuat oleh pihak OJK Untuk memfasilitasi adik-adik kita yang di IPB ya Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut ya untuk kepada seluruh lapisan masyarakat Dan aku berharap juga untuk kepada pihak AFI ya Agar bisa Terus memberikan semua informasi terkait tentang peraturan-peraturan ya yang harus diberikan kepada masyarakat. Dan kita berharap juga kepada pihak OJK dan AFP terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya ini itu segala macam. Biar jangan ada lagi kejadian yang seperti ini. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.